Begini reaksi Atta Halilintar saat pakai batik dan celana jeans melel dipermasalahkan. Atta Halilintar sempat mendapatkan kritik karena memakai batik dengan celana dan jean Lantas kini Atta pun buka suara untuk menanggapi terkait masalah yang dipersoalkan tersebut. Atta Halilintar merespon dirinya yang masuk deretan trending di Twitter teratas. Ata heran mengapa karena kombinasi pakaian batik dan celana denim bleu yang dikenakannya saat bersama Menteri Perhubungan Budi Karya jadi ramai Twitter makasih, kayaknya kita harus ke Twitter juga banyak yang gemeng buli-buli ya di sana. tulis Ata di Instagram story-nya Kekasih Aurel Hermansyah ini lantas menjelaskan bahwa seharusnya netizen bisa lebih menyoroti soal agenda pertemuannya dengan Menhub tersebut Pasalnya kala itu ia dan pihak menhub sedang mengamati dan membahas perihal pentingnya menerapkan protokol kesehatan saat bepergian. Padahal pertemuan ini membahas pentingnya jaga protokol kesehatan saat bepergian, ujar Atta. Lebih lanjut, Atta kemudian mengaitkan kontroversi soal celana denim bebel yang ia kenakan itu dengan penggunaan kata anjay yang belakangan dibahas oleh Hidfi Agisal. Hingga penggunaan kata Anjay itu bisa menarik perhatian Komnas Anak, padahal banyak persoalan besar anak-anak yang sejatinya butuh perhatian. Pakai jeans jadi masalah pantas Anjay aja jadi masalah, sebanyak masalah lebih penting tegas Ata. Seperti diberitakan sebelumnya, Ata mendapat protes gara-gara penampilannya saat bertemu dengan Budi Karya melihat pemberlakukan protokol kesehatan di bandara. Seorang netizen mengkritik pakaian Atta yang berupa atasan batik dipadukan dengan celana denim blel. Bila saja busana yang dikenakan Atta itu batik ori, batik hasil karya budaya luhur bangsa, sangat tidak pantas dikombinasikan dengan celana denim blel atau sobek gitu, tulis akun di Twitter. Jangan pernah lagi pakai batik kalau Anda tidak punya kemampuan apresiasi.